beliau ngomong gini ke saya Fikri kalau satu saat ada sepuluh orang satu orang ngomongin lu melulu jangan kebangetan dipikirin saya bilang emang kenapa karena masih ada sembilan yang seneng amat lu betul apa enggak kalau ada sepuluh orang satu ngomongin kita melulu jangan dipuyengin, kata bapak saya masih ada sembilan yang seneng amat lu saya bilang bah kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 ngomongin saya mulu, bagaimana? <tik> Kata bapak saya, nggak usah dipuyangin juga, kan masih ada satu yang senang sama lu. yang satu aja rawatin. Artinya apa dalam kehidupan kita bermasyarakat, mulut usil ada apa enggak? Ada apa enggak?